Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya. Rahayu sagung Dumadi. Kalisingrepedo nir ing sampikala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil abiya wabarakatuh. alihi acamain. Amma ba'du.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 pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang tuah perkutut dan keris tangguh sedayu berikut adalah pemaparan kami sejak zaman dahulu burung perkutut memang memiliki keterkaitan dengan keris terutama bagi orang jawa yang sudah matang usianya atau tingkat spiritualnya Menikmati suara anggun, burung perkutut, dan menikmati keindahan keris adalah sebuah kepuasan batin tersendiri. Keris dan perkutut adalah pencipta kepuasan batin bagi orang Jawa. Suara anggungan burung perkutut yang merdu bisa menjadikan hati dan pikiran adem ayem, tentram, dan damai. Keindahan bentuk, garap, dan pamor dari sebilah keris pusaka yang memiliki aura magis dan penuh filosofi tentang kehidupan semakin menyempurnakan kenikmatan batin yang sulit digambarkan mendengarkan suara merdu anggon burung berkutut dan memandang keindahan sebilah keris benar-benar suatu kenikmatan batin bagi penggemarnya dengan begitu maka rasa syukur kepada sang pencipta akan terucap ketika kita merasakan kenikmatan tersebut Kepuasan batin yang dirasakan setiap hari dan rasa syukur yang terucap setiap hari itulah yang akan membawa energi positif pada kehidupan seseorang. Jika semuanya sudah positif, maka sekalanya akan menjadi lebih mudah dan lebih indah. Itulah jadinya tuah dari perkutut dan keris. Seperti halnya keris, perkutut juga ada tangguh atau asal-usulnya. Jika tangguh pada keris merupakan estimasi zaman pembuatannya, tangguh pada perkutut merupakan daerah asal perkutut tersebut. Jika tangguh pada keris dapat diperkirakan dari bentuknya, besinya, dan pasikutannya, maka tangguh pada perkutut dapat dikenali dari warna bulu. Warna kaki dan juga warna kelopak matanya, perkutut tangguh Sedayu berasal dari daerah Jawa Timur bagian utara, yaitu sekitar Tuban dan Bojonegoro. Ciri-cirinya antara lain: warna kakinya putih, semu kelabuan, sampai bagian genta dan kelopak matanya. Setelah ciri khas keris tangguh Sedayu, gonjonya datar atau gojewung dengan dengan. Gulu meretnya berukuran sedang, Tapi penampilannya memberi kesan kekar dan kokoh Bentuk cecaknya ambuntut urung atau mekok Bagi para mertosan aji Keris tangguh Sedayu dianggap sebagai keris yang paling sempurna dari semua keris yang ada Dari tutur melihat yang kami ketahui, Sejarah Kadipaten Sedayu yang ada sejak awal masa Majapahit Dan merupakan salah satu catatan sejarah wilayah di pulau Jawa yang masih buram kajian sejarah Kadipaten Sedayu menambahkan bahwa Kadipaten Sedayu ini merupakan pemerintahan pertama jauh sebelum Kabupaten Gersik ada jejak sejarah Kabupaten Gersik tertapak jelas di bekas Kadipaten Sedayu yang kini menjadi kecamatan sidayu berbagai peninggalan masih membekas sebagai ikon sebuah Kadipaten di zaman penjajahan Belanda ada pintu gerbang dan pendopo kraton. Ada pula masjid dan alun-alun telaga dan sumur sebagai sumber air Sedayu. Bangunan tersebut termasuk sebuah situs yang kini seperti ongkokan bangunan tidak bertakna. Diperkirakan situs ini berusia satu apa? Situs tersebut dibangun menjelang perpindahan kabupaten Sedayu ke wilayah kabupaten Jombang. Oleh penjajahan Belanda pada sekitar tahun 1910 Sejak berdiri pada 1675 kadipaten Sedayu dipimpin oleh setiknya 10 Adipati Adipati yang paling terkenal adalah Kanjeng Sepuh Sedayu Meskipun hanya sebuah kecamatan Sidayu memiliki alun-alun yang cukup luas Dan bangun bangunan tua yang cukup megah itu merupakan pertanda bahwa Sedayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kecamatan Cidayu dulu merupakan kota tua yang pernah jaya. Sebelum akhirnya menjadi bagian yang terintegrasi dengan Kabupaten Gresik, Sedayu merupakan wilayah Kadipaten tersendiri pada masa pemerintahan Mataram. Istimewanya, Kadipaten Sedayu saat ini mempunyai koneksitas kewilahan secara langsung di bawah kekuasaan Raja Mataram Amangkurat I dengan Adipati pertamanya bernama Raden Kromowit Jojo Namun, secara kadipaten Sedayu mencatat nama harum Adipati ke-8 yaitu Kanjeng Sepur Sedayu Kanjeng Sepuh dianggap sebagai aulia dan pemimpin besar kadipaten Sedayu yang layak mendapatkan penghormatan Kiprahnya yang kritis terhadap kekuasaan dan ke kestasi Belanda atau kerajaan lain waktu itu dikenang cukup positif di mata warga Sedayu maupun turunannya hingga kini nama Kanjeng Sepuh tetap harum sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat selama memerintah Sedayu pada 1816 sampai 1855 Analoginya adalah perkutut dan kestangguh sidayu memiliki tuan falsafah kepemimpinan Falsafah kepemimpinan Jawa adalah suatu pandangan filosofis seorang pemimpin yang ingin mewujudkan tujuan Kita-cita bersama pimpinan dan yang dipimpin dengan berdasarkan kecintaannya pada kebijaksanaan dan senasiasa berorientasi pada prinsip-prinsip kejawaan Dalam serat Sastra Gending Dijelaskan perihal falsafah Kepemimpinan Jawa yang diterapkan oleh Sultan Agung Semalam melaksanakan tugas Sebagai Raja Kesultanan Mataram Dalam menjalankan Kepemimpinan Sultan Agung berpegang pada tujuh amanah utama Pertama Swadana Maharja Tursita yang memiliki arti bahwa pemimpin harus berilmu atau berintradual tinggi jujur serta mampu menjalin komunikasi dengan bawahannya maupun rakyatnya berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian kedua Bani Bana Amur Bengjurit yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin hendaklah berada di depan untuk memberikan suri tauladan pada bawahnya dan rakyatnya dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan Ketiga, Rukti Sekjok Karpi Ruk Memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus milik tekad bulat Di dalam menghimpun segala potensi yang dimiliki negara demi kemakmuran Kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa 4. Fribadayasi Karni Yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki tekad dalam menjaga sumber kesucian agama agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Hal ini dikarenakan agama adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter dan moral masyarakat ideal Apabila seorang pemimpin tidak mampu menjaga agama maka rusaklah moral masyarakat karena tidak beradab dan tidak bermartabat dan akibatnya negara juga akan hancur karena masyarakat yang rusak kelima Ghauganahastar memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus mengembangkan seni sastra seni suara seni tari dan lainnya guna mengisi peradaban bangsa seperti halnya agama kesenian juga dapat membangun peradaban bangsa apabila seorang pemimpin tidak memperhatikan kesenian maka lama-kelamaan kesenian akan hancur karena tidak berkembang dan itu artinya peradalan bangsa juga telah mengalami kehancuran secara perlahan-lahan Ke 6. Stiranggana Cito memiliki pengertian bahwa seorang pemimpin harus berperan sebagai pelestari dan pengembang budaya pelopor pencerahan ilmu dan mampu mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya Hal itu karena budaya dan ilmu merupakan media untuk membangun karakter dan intelektual masyarakat. Ketujuh, Samara Bumi Adi Manggala memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus menjadi pelapor pemersatu sebagai kepentingan yang berbeda-beda dan berperan menciptakan perdamaian di dunia. Ada banyak sekali mitos burung perkutut sesuai dengan hal yang membuatnya menjadikannya spesial Tetapi meskipun ada mitos bahwa suatu keadaan perkutut akan bawa suatu dampak Doro tidak harus percaya akan hal tersebut Suatu kebaikan akan datang jika Doro memang mau mempercayainya Begitu juga dengan hal yang buruk Percaya atau tidak terhadap mitos perkutut katuranggan adalah hak masing-masing pribadi Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya nyetriro atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kasingrebet dong ing kolong